Hai hai hai, jumpa lagi, nah guys, kali ini aku tunjukkan pengalaman saat aku ajukan permohonan perubahan atau penambahan daya listrik melalui aplikasi PLN Mobile, simak videonya sampai selesai ya guys tapi sebelumnya, aku mohon dukungan kalian semua, untuk menekan tombol like dan subscribe-nya semua video aku buat dalam format potret ya guys Klik ikon full layar untuk menonton dalam tampilan penuh di layar HP kalian. Oke guys, ini beranda aplikasi PLN Mobile. Sebelumnya, kita harus mengupgrade terlebih dahulu akun PLN Mobile kita ya. Kemudian, kita tambahkan ID pelanggan meter listrik kita ke akun PLN Mobile ini. Untuk menambahkan ID pelanggan, scroll saja ke bawah. Nah seperti ini, tinggal kita klik tambahkan ID pelanggan. Atau kita masuk ke menu profil, kemudian pilih layanan saya, dan pilih tambah ID pelanggan. Untuk ajukan perubahan atau penambahan daya, kita klik saja menu ubah daya dan migrasi. Ini ada keterangan 6 langkah tahapannya guys. Klik mulai. Nah ini ID pelanggan meteran saya yang sudah tersimpan. Kita bisa menyimpan hingga 6 ID pelanggan di akun PLN Mobile ini ya. Nah guys, meter listrik saya saat ini. Dayanya 900 VA. Dan saya mau ajukan naik daya ke 1300 VA. Kemudian pilih atau klik di ID pelanggan. Lalu klik lanjutkan. Kemudian kita diminta memilih titik lokasi. Ini titik lokasi rumah kita, atau titik lokasi meter terpasang ya guys. Lalu klik konfirmasi. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian klik daya yang dibutuhkan dan pilih daya yang diinginkan. Lalu pilih jenis produk. Yang pasca bayar itu meter listrik yang non token ya. Dan yang prabayar, meter listrik token atau meter pulsa. Pilih sesuai meter yang terpasang di rumah kita. Lalu klik koneksi untuk dan pilih sesuai peruntukannya. Lalu klik lanjutkan. Karena meter saya prabayar, lalu pilih jumlah token yang nantinya akan diisi saat perubahan daya. Saya pilih token yang 100, kemudian klik lanjutkan. Apakah koneksi ini untuk dirimu sendiri? Pilih yang sesuai ya, untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian kita klik pernyataan di paling bawah, lalu klik lanjutkan. Nah ini perinciannya. Termasuk rincian biayanya ya. tinggal kita klik kirim permohonan nah sampai sini kita scroll sampai paling bawah ya guys Lalu klik setuju. Lalu klik OK. Kita diminta verifikasi lagi ya guys. Nah guys, permohonan ini aku buat hari Kamis tanggal 24 November 2022 ya. Aku klik verifikasi. Nah sampai sini, kita diminta masukkan kode verifikasi yang dikirim ke alamat email. Yang terdaftar di akun PLN Mobile kita ya guys. Ini emailnya sudah masuk. Ini ya guys kodenya. Aku langsung salin saja. lalu klik kirim. Klik OK. Oke, terakhir tinggal lakukan pembayaran. Klik di sini untuk memilih metode pembayaran, ya guys. Ini metode pembayaran yang tersedia. Nah, guys, tadinya aku kira bakalan ada metode pembayaran via Bank Mandiri, ternyata tidak ada transfer Bank Mandiri. Aku akan pakai link aja. Aku top up dulu saldo link aja, aku ya, sampai di sini. Aplikasi PLN Mobile-nya ditutup saja, tidak apa-apa, ya, guys. Nah guys, aku sudah top up saldo link aja aku. Aku buka lagi aplikasi PLN Mobile-nya. Kita klik menu aktivitas di bagian bawah ini ya, untuk lanjutkan proses pembayarannya. Ini ya guys. Nah aku akan bayar menggunakan link aja. Oke, pembayaran di link aja sudah berhasil. Nah kita bisa mengecek progres permohonan kita di menu profil. Di bagian bawah. Kemudian pilih layanan saya. Kita bisa cek di menu permohonan ini ya guys. Nah kita tinggal menunggu petugas mengganti diameter kita. Nah guys, dua hari berselang, tepatnya Sabtu tanggal 26 November petugasnya datang dan melakukan pergantian MCB di meter listriknya. Nah setelah petugasnya selesai mengganti, aku coba buka kembali aplikasi PLN mobile. Nah, di sini masih tertera dalam proses ya, guys. Tapi setelah aku klik buka, di sini statusnya pekerjaan selesai. Nah, ini ya, guys. Pekerjaan selesai tanggal 26 November 2022 pukul 11.23 waktu Indonesia Barat. Oke guys, seperti itu pengalaman aku ngajuin ubah daya lewat PLN Mobile. Ternyata mudah dan prosesnya cepat. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa, klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.